Lesti Kejora ingin nikah muda, sang ayah kini mendukung Keinginan Lesti Kejora akhirnya didukung oleh sang ayah, Endang Mulyana Bahkan secara tidak langsung menyebut bila Rizky bila ada peluang Terlepas dari keinginan anaknya, ayah Lesti Kejora memberikan kebebasan penuh kepada putrinya untuk memilih calon pasangan hidupnya sendiri Nah, meski Lesti Kejora sudah menginjak usia 21 tahun Endang mengaku tidak pernah menuntut putrinya untuk segera memiliki pasangan Ya, ia secara penuh mempercayakan urusan tersebut kepada Lesti Kejora Kalau masalah pasangan saya enggak mau nekanin, saya enggak mau minta apa-apa Itu terserah dia aja, ujar ayah Lesti Kejora Beberapa waktu lalu, Lesti Kejora mengungkapkan soal keinginannya untuk nikah muda Bahkan ia sempat mengatakan jika sudah menemukan orang yang tepat maka untuk apa menunda-nunda pernikahan. Menanggapi hal tersebut, Ayah Lesti Kejora mengungkapkan bahwa ia mendukung keinginan anaknya tersebut. Nikah muda, kalau memang dia udah siap ya saya restui, ungkap Ayah Lesti Kejora. Sama halnya saat disinggung soal Rizky Bilar yang kini semakin dekat dengan Lesti Kejora. Endang mengatakan siapapun orang yang dipilih Lesti untuk jadi pasangan hidupnya, ia akan mendukung Termasuk Rizky Bila, ya sama siapapun, kalau saya nggak pilih-pilih Nggak harus anak pejabat, kata ayah Lesti Kejora Siapa saja, yang penting anak saya udah suka, udah cocok ya sudah lanjutnya Nah, lebih lanjut, Endang Muliana mengaku tidak terlalu mempersoalkan latar belakang calon suami Lesti Kejora atau Terpenting jika orang tersebut bisa memberikan kebahagiaan untuk anaknya, maka Endang akan menyetujui hubungan mereka. Siapapun yang bisa menyenangkan hati anak saya setuju, ucap ayah Lesti Kejora. Terkait sosok calon suami Lesti Kejora, Endang Mulyana sempat memberikan pesan menohok untuk orang yang nanti akan mendampingi putrinya. Berkaca dari kejadian sebelumnya, saat Lesti Kejora terlihat menangis karena mantan kekasih. Ayah Lesti Kejora tidak ingin kejadian serupa kembali dialami anaknya.